Tapi Sebelumnya, buat teman-teman yang belum tahu, apalah itu scaraboida? Ini tentunya dengan produk terbaru mereka, cewek dulu, cara terisi selipin, and head review show masih cocok untuk teman-teman yang. Guys, welcome back to our channel Cc Enjoy Di Bali. Dan buat teman-teman yang baru di channel ini, don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, okay. di video kali ini aku mau nge-review produk terbaru dari Scarlett Whitening Dan aku udah nyobain, jadi sekalian aku mau nge-review produknya di video ini. So tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja review produknya. Let's go. Wow. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Scarlet Whitening dan produk-produk apa aja yang udah disediain dari Scarlet ini sendiri bisa langsung ngecek Instagram at Dan buat informasi teman-teman aja, Scarlet Whitening ini udah ngeluarin produk-produk perawatan mulai dari face care dan juga skincare dengan banyak varian-varian yang bisa disesuaikan dengan jenis-jenis kulit yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kulit teman-teman Nah, kali ini khusus untuk face care Scarlett Whitening punya produk terbaru Dan aku excited banget untuk share video ini buat teman-teman Supaya kita semua tahu manfaat apa aja yang ada di dalam produk ini Dan it so recommended untuk teman-teman yang mau nyobain Tapi masih ragu Jadi, nonton video ini sampai selesai nah aku udah dapet kiriman paket dari Scarlet Wetening tentunya dengan produk terbaru mereka yaitu tera aku dapat dua varian masker yang baru aja dikeluarkan yang pertama ada Herbalist Mugwort Mask yang warna hijau ini terus Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask nah imut banget kan untuk si produk Harvest Smart Mas Mask ini cocok buat teman-teman yang punya jenis kulit oily dan cenderung berjarawat, dan juga yang pori-pori besar itu disarankan buat memakai si Harvest Smart Mas Mask yang ini. Kita harus tahu dulu jenis kulit kita itu apa, baru kita bisa apply jenis perawatan kulit yang mana. Dan dari sekali kulit itu sendiri yang bagian masker, itu ada dua, ini yang seriously soothing and Hydrating gel mask ini cocok untuk teman-teman yang kulitnya cenderung normal to dry atau kulit kusam atau memiliki noda-noda bekas jerawat, jadi direkom direkomendasikan untuk memakai yang ini. Sedangkan untuk masker, Herbalist Mudguard Mask ini untuk jenis kulit yang cenderung normal to oily atau berjerawat dan jenis kulitnya itu yang berpori-pori besar. Nah, kalau aku sendiri aku lebih uh, prefer untuk pakai yang Herbalist Mudguard Mask ini yang hijau karena jenis kulit aku itu um, berminyak dan kadang juga itu bercerawat karena terlalu sensitif ya kalau um, apalagi terkena paparan matahari ataupun debu-debu di sana kalau nggak cepat dibersihkan dia itu langsung bercerawat gitu. Tapi teman-teman di luar sana tidak perlu galau Apalagi buat teman-teman yang memiliki kulit wajah kombinasi Yang um, oily tapi juga uh, yang kering Ternyata kedua masker ini bisa dipakai secara bersamaan loh Jadi bisa pakai yang Hairballist Magward um, mask ini di bagian T-zone T-zone yang cenderung berminyak itu Dan bisa juga pakai yang Stereozy and Hydrating Gel ini Di bagian pipi yang agak kering jadi bisa dikombinasikan So don't worry ya guys Buat kalian yang bingung kulitnya um, Kombinasi gitu berminyakan kering Atau mungkin bercerawat Tapi uh, kering Kalian bisa kombinasikan kedua-duanya Sesuai dengan kebutuhan kulit kalian facial wash dulu menggunakan brightening facial wash dari scarlet whitening sama seperti kita memakai masker biasanya pastikan wajah kita terbebas dari debu-debu dan kotoran yang menempel agar proses pemakaian masker kita terasa lebih nyaman dan menyenangkan tuangkan brightening facial wash dari scarlet whitening ini secukupnya yang biasa digunakan untuk mencuci wajah kemudian gosokkan dulu pada tangan lalu usapkan pada wajah sesuai dengan cara pemakaian sabun wajah kita masing-masing Herbalist mugwort mask ini mengandung green tea powder yang mengurangi tanda-tanda penuaan kulit dan sifat antioksidan pada green tea dapat membantu untuk melawan radikal bebas serta cocok digunakan oleh kulit berminyak dan bercerawat. Kemudian ada allantoin yang akan menghidrasi kulit dan juga mempercepat penyembuhan luka dan menghaluskan kulit mengandung sevenberry berry extract yang akan membantu mendehidrasi kulit, meredakan peradangan, kaya akan antioksidan untuk melawan radikal bebas, meningkatkan produksi kolagen, dan membantu mencerahkan dan membuat kulit tampak lebih bersinar, mencegah tanda-tanda penuaan dini, dan juga mampu mengangkat sel-sel kulit mati, sehingga dapat membantu untuk mencerahkan kulit. Masker ini juga mengandung alantoin yang membantu untuk menghidrasi kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan menghaluskan kulit. Kemudian ada grape water untuk menjaga kulit agar tetap terhidrasi, dan juga rice water yang akan membantu untuk menenangkan dan mengurangi peradangan pada kulit, serta menyamarkan pori-pori. Masker ini juga mengandung vitamin C. Mengurangi kemerahan yang diakibatkan oleh paparan sinar UVB, menyamarkan hyperpigmentasi, sehingga dapat mencerahkan kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan, serta dapat melawan radikal bebas. Ada juga watermelon extract yang mengandung vitamin A, C, dan juga likopen yang membantu untuk menangkal radikal bebas, mencegah garis-garis halus di kulit, dan jerawat kandungan air tinggi pada buah semangka dapat berperan menjadi pelembab alami untuk menjaga kelembapan kulit. Kemudian ada si cucumber yang mengandung peptide dan linoleic acid. Peptide ini mengandung kolagen yang fungsinya untuk menjaga dan memperbaiki kulit rusak. For your information to all the scarlet lovers, kalian bisa menggunakan masker ini dengan durasi 15-20 menit sesuai dengan kenyamanan masing-masing berapa lama untuk mengaplikasikan masker pada wajah kalian. Dan masker ini juga dapat diaplikasikan sebanyak 2 kali seminggu atau dua hari sekali dan sekali lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan kulit teman-teman apakah perlu menggunakan masker dua hari sekali atau dua kali seminggu setelah kita menunggu selama 15 menit untuk durasi pemakaian masker Herbalist Magwrt Mask ini waktunya kita untuk membersihkan masker dengan air yang bersih setelah dibersihkan dan jangan lupa juga untuk dikeringkan dengan menggunakan towel atau tisu yang higienis. Oke okay guys, aku seneng banget setelah mencoba dari masker herbalist baguert mask ini karena masker ini mengandung baguert klorofil, dan allantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Di masker ini juga mengandung bambu karkul, green tea, dan niacinamide Yang membantu membersihkan pori-pori kulit dan mengontrol kadar minyak di kulit After feel juga tidak terasa kering ketarik itu Karena kandungan mogwirt dan allantoin di dalam masker ini Membantu kulit lebih hydrate Dan juga dan juga poli gak terlalu banyak, gak terlalu kasar And overall, aku suka banget dengan tipe masker seperti ini Kenapa aku nyarainin teman-teman untuk menggunakan produk-produk dari Scarlet Whitening ini? Yang pertama tentunya karena semua produk dari Scarlet Whitening ini, khususnya juga untuk masker, baik itu hairless mugwort mask dan juga seriously soothing in hydrating mask masker ini khususnya sudah terregistrasi dengan Bepom Republik Indonesia jadi tidak perlu khawatir karena emang safety dan worthi banget buat dicobai yang kedua produk ini juga udah terregistrasi non-merkuri yang artinya di dalam masker ini tidak ada kandungan merkuri jadi bahan-bahannya itu tidak akan merusak kulit kita yang ketiga, tidak kalah pentingnya Masker Scarlet Whitening ini juga Udah terregistrasi Non-hydroquinone Sehingga kulit kita itu terbebas dari Bahan yang membahayakan And, and the last but not least Untuk pengetahuan teman-teman Setiap produk dari Scarlet Whitening ini Hanya seharga 75 rupiah Kalian bisa langsung order produknya Via DM di Instagram Ataupun melalui Shopee ataupun melalui WhatsApp di 087700353000. Oke, okay, ini saran buat teman-teman di luar sana yang sekarang mungkin sedang mencari produk perawatan atau skincare yang digunakan untuk sehari-hari, jangan sampai tergiur dengan produk-produk kecantikan yang menawarkan putih yang instan ataupun um, membuat kulit kita putih dalam waktu yang singkat karena ada beberapa produk kecantikan itu yang mengandung bahan-bahan kimia yang ternyata berbahaya untuk kulit kita guys makanya penting banget untuk kita nyari tahu apa aja kandungan dari produk yang kita pakai apakah itu layak dan sesuai dengan benefit yang kita dapatkan gitu karena kalau kita salah pilih skincare, itu bisa membuat kulit kita itu bermasalah Apalagi buat teman-teman yang jenis kulitnya cukup sensitif, ini bisa berbahaya Karena produk kecantikan itu pasti punya kandungan-kandungan yang sudah dikombinasikan Dan kulit kita itu ternyata cukup cepat untuk bereaksi dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya Kadang kalau skincare yang kita pakai itu nggak cocok, itu bisa membuat kulit kita itu ruam terus itu yang paling ringan sih kalau um, kulit kita itu nggak cocok dengan produk yang kita pakai itu bisa kena ruam dan bisa kena alergi. Dan naik ke tingkat sederhana sampai yang paling berbahaya Itu bisa membuat kulit kita itu uh, seperti terbakar Terus tuh gatel Dan ini terus uh, umumnya kita lihat ada yang merah-merah Sampai lecet-lecet gitu kulitnya Itu karena lingkar yang kita pakai itu ternyata nggak cocok sama kulit kita guys Dan itu kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang Bisa merusak kulit kita loh nah. Sekarang, gimana caranya kita bisa tahu kalau produk ini aman untuk kulit kita? Gimana caranya supaya kita tahu kalau kita bisa pakai produk ini untuk dijadiin daily routine atau skincare kita setiap hari? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu jenis kulit kita itu seperti apa, karena umumnya Um, jenis kulit itu kita beda-bedakan apalagi kalau masalah kulitnya itu berjerawat itu cukup sensitif dengan produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya terus tuh um, kulit berminyak terus juga ada yang sensitif dan kombinasi itu punya perawatan-perawatan itu punya penanganan kulit yang berbeda jadi gak boleh sebarang pakai skincare nih guys agak ribet ya teman-teman enggak -teman perlu khawatir karena aku mau sharing video ini kalau scarlet whitening itu punya solusi terbaik untuk semua jenis kulit jadi kalian tidak perlu bingung lagi nih kalau kulitnya oily harus nyari brand yang mana dan produk yang mana ataupun kalau kulitnya itu agak berjerawat atau sensitif dengan produk-produk yang ada teman-teman enggak -teman perlu khawatir lagi karena sekarang whitening itu nyediain varian-varian produk yang disesuaikan dengan jenis kulit teman-teman Mulai dari jenis kulit berminyak, rentan berjerawat, sensitif, normal, kulit kering, dan juga kulit kombinasi Jenis kulit kombinasi ini yang t zone itu berminyak dan di pipi atau itu-nya itu agak kering Itu juga lumayan sulit sih Yaris skincare-nya Nah kalau kalian udah tahu jenis kulit kan seperti apa Kalian bisa langsung cari varian-varian scarlet yang disesuaikan dengan jenis kulit kalian Dan yang paling penting produk dari scarlet whitening ini juga aman digunakan untuk ibu menyusui bahkan ibu hamil Tapi memang sebelum penggunaan dari scarlet ini sangat dianjurkan untuk mengkonsultasikan dulu kepada dokter masing-masing Oke okay guys sekian saja review aku tentang masker dari scarlet whitening ini kalian bisa membuktikan manfaatnya sendiri dengan mencobanya di rumah masing-masing. kalau aku pribadi aku suka banget dengan maskernya, apalagi yang Herbalist Margaret Mask ini karena ini emang cocok banget dengan jenis kulit aku dan harganya juga itu sangat terjangkau. so ini recommended banget buat teman-teman di sana yang sedang mencari produk perawatan kulit, apalagi untuk masker. dan informasi terakhir jangan sampai salah memilih masker untuk kulit kita ya guys. Sekian saja dulu dari aku Thank you for watching this review video And see you on the another vlog Bye!